Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Lesti Lovers, di Lovers serta Lestari Lovers. Di pun kalian berada, difatifikir kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejurada Rizky Bilar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment dan subscribe.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 Baiklah para sahabat, setelah dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Ada kabar spesial tentunya untuk kita semua para fans ya, langsung tentunya momen ketika kakak Pilar ini setia menjaga sang istri yang sedang hamil Para sahabatnya Masya Allah luar biasa kemanapun jawa tentunya selalu dikandung ya Membuat kita semakin bahagia melihatnya mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada idalah kesayangan kita yang makin gemes persahabat ya kita lihat saat dedek OFT berjalan ya perhatikan duh cute banget ya bumil jalannya <giggle> luar biasa mudah-mudahan selalu sehat bahagia selalu leslar dan baby ucutnya kesayangan kita mudah-mudahan kita tetap kompak dan solid selalu mendoakan yang terbaik untuk dedek dan kakak bilar. Dalam postingan tersebut juga banyak sekali doa dan komentar yang sangat positif yang diberikan Dari akun Faulina Aster Masya Allah sehat-sehat bumil dan dedek Utun sayang Amin Masya Allah banget ya Dan kita lihat juga komentar lain dari akun Instagram Yulia Saka mengatakan Masya Allah emas banget jalannya bumil Sehat-sehat ya kalian bertiga Amin Masya Allah banget yang luar biasa Selalu support untuk dedek dan kakak Mudah-mudahan kita selalu kompak dan solid Untuk berikutnya kita lihat juga persahabat Ada sebuah momen spesial juga ya Luar biasa Kita lihat di postingan ini ada kalimat Lama gak ketemu sekarang sudah mau jadi papa ya Rizky Bilar Semoga selalu sehat ya Lesti kejora calon Mamah Amin Wow doa terbaik juga diberikan ya Mudah-mudahan Calon papanya baby L dan Ibundanya nya di kejuara ini selalu diberikan kesehatan, wah wow, masya Allah bangetnya semakin bahagia. Ya. Bawa banyak sekali yang sayang, banyak sekali yang cinta kepada Lesti dan Rizky Billar. Untuk kekabupaten berikutnya juga perhatikan persahabat di sini ada sebuah unggahan yang juga oleh akun sendal putih Billar. Persahabat ya perhatikan di sini sebuah pertanyaan, Dede kok tiap kali dibully gak pernah bales gak tahu ya? kekuatan doa Masya Allah ternyata Dedek OST tejorah ini ngadunya sama Allah ya Masya Allah banget Dede hanya bisa tentunya bersujud untuk mengucapkan sebuah doa yang mana tentunya untuk orang-orang yang selalu fitnah, yang selalu syirik yang selalu menggunjing Dede langkah-langkah bilang ini the best banget kekuatan doa dan idola kita ini memang luar biasa hanya mengingati persahabat ya untuk yang merasa aja Jangan sampai tentunya kita mau fitnah seseorang Persahabat ya kita harus selalu berpikir positif Apalagi kita fans sejati harus selalu mendoakan yang terbaik dan untuk ke kabar berikutnya, para sahabat kita lihat di sini ada unggahan Bang Haris ketika diwawancara ini mengenai soal Dedek Lesti Kejora. Apa sahabat ya Bang Haris? Menceritakan menyampaikan bahwa Dedek Lesti Kejora ini sekarang lagi banyak ngidam ya, ngidam buah mangga segala macam rujak-rujak kata Bang Haris. Tetapi ada salah satu yang membuat kita semakin wow ya, ternyata Dedek Lesti ngidamnya pengen naik moge nih. Wow! Tetapi kata Bang Haris, kakak Bilar tidak mengizinkan. Karena kakak Bilar itu sangat khawatir banget sama Dedek Lasya, ya, memang luar biasa. Kekhawatiran dari kakak Bilar ini tentunya membuat kita semakin bangga. Mudah-mudahan selalu bisa menjaga Dedek dan tentunya Bestby be Leslar Junior. Untuk berikutnya kita lihat keunggulan ANTV. Di sini ada sebuah info nih. Ayo berikan komentarmu yang positif ya untuk sinetron Jodoh Wasiat Bapak babak kedua. Dukung dan support terus untuk karya-karya dari idola kesayangan kita. Dan kita lihat di sini banyak sekali komentar yang tercucu dengan Dede Lesti ya. Ada komentar dari akun Hamsaliza. Masih setia kapan kejora hadir? Tuh, masih menunggu ya kejora hadir di acara sinetron JWB. Mudah-mudahan secepatnya kita mendapatkan kabar baik dari Pak Ferry Fernandez terutama. Mudah-mudahan ada kejutan yang kita dapatkan dari sinetron tersebut. Dan ke komentar berikutnya, ada komentar dari akun Rina Septalina, "Nonton sampai selesai, tolong kejuarannya main min sekali dua kali atau terus nggak apa-apa." <laughs> Luar biasa bangetnya semoga kejuarannya datang. atuh Tuh dari Fanny Junita 72 ya, masih menunggu